selaku selamat acara terkait di mana Desa Karang Balai, khususnya pemerintah Desa Karang Balai, itu e, ada mengadakan sosialisasi usawara terkait e, desa wisata. Tentunya hal ini sudah tidak asing lagi bagi panjenengan semua khususnya warga masyarakat desa Karang Bale terkait dengan wisata di mana di tahun 2020 eh 2018 itu sudah ada gagasan bahkan sudah berjalan eh, yang namanya wisata dunia pak pada perjalanannya ya tentunya ada beberapa kendala ataupun permasalahan itu merupakan suatu hal yang wajar menurut saya karena tentu semua warga itu ingin mengetahui apa sih itu wisata Apa sih itu desa wisata Mungkin pada saat itu eh, Kurang sosialisasinya Keluarga terkait Mengenai desa wisata Dan Mungkin karena awal Jadi masih banyak kekurangan Dari eh, pengurus Yang kemarin berkiprah Di desa wisata Tapi menurut saya itu suatu Langkah yang eh, Normatif ya. Karena setiap orang melangkah pasti ada kesalahan Dan setiap e, kesalahan itu Pasti e, ada hikmahnya Sehingga kita belajar dari yang namanya kesalahan Insya Allah di tahun 2022 ini Khususnya pemerintah desa Karambale Saya sendiri sebagai kepala desa awal masuk di tahun 2020 Itu sudah sering disindir terkait dengan pariwisata yang ada di Desa Karang Baik mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sampai dengan kecamatan. Terkait dengan desa wisata tersebut, saya juga sebagai kepala desa tidak bisa memutuskan sewena-wenah karena saya seorang pemimpin, seorang bapak di apa Desa Karang itu langsung memutuskan tidak. Tentunya untuk memutuskan desa Karang Balai mau melanjutkan atau tidak itu harus dengan masa apa bermusyawarah dan yang menentukan juga tidaknya itu ada dukungan dari warga sekitar dan terkhusus semua warga masyarakat desa Karang Balai. Hingga pada malam hari ini sengaja saya mengumpulkan panjenengan untuk musyawarah untuk eh, Menjawab Dan untuk Saya minta pendapat Terkait dengan wisata Yang ada di desa Karambale Sehingga Setiap permasalahan-permasalahan Yang ada sedaya dengan adanya musyawarah seperti ini Akan ada solusi dan jalan keluar Supaya solusi itu Membawa ke arah yang lebih baik Dan membawa manfaat Untuk kita semua khususnya Desa Karambale untuk desa wisata sendiri Kami kemarin tentunya kalau wisata desa dan desa wisata Desa wisata itu berarti kegiatannya yaitu kompleks Kompleks itu menyeluruh Berarti yang akan kita lipatkan itu bukan hanya di sektor gunungnya tapi semua yang ada di desa Karangbalik itu akan kita angkat. Tentunya kita tidak akan me, apa, meninggalkan atau melupakan suatu kebudayaan, adat istiadat atau e, yang sudah dipunyai desa Karangbalik selama ini yang dijaga. Kita tidak akan melupakan itu. Justru dengan adanya desa wisata, kami bertujuan untuk memelihara, melindungi. Semua eh, kebudayaan Ataupun kepercayaan-percayaan Yang ada di desa Karangbaru Terkait dengan desa wisata ini sendiri Tentu muncul dari gagasan Bukan hanya dari desa Itu pun hasil musyawarah desa Di tahun 2020 Kemarin sudah hadir Dari perwakilan masyarakat Ke desa terkait Untuk penutupan Kegiatan wisata gunungnya Mungkin Disitu juga saya agak bingung Apa yang harus saya sampaikan Tapi mungkin Allah juga berkehendak lain Sehingga turun Adanya pandemik Sehingga keinginan warga itu Bisa terlaksana Tapi di situasi pandemik seperti itu Saya sendiri Melakukan evaluasi tidak hanya ada kegiatan dan tidak ada kegiatan Itu saya evaluasi Dari hasil evaluasi tersebut Saya melangsung Pas itu ada undangan dari Kemendes Kementerian Desa terkait e, untuk pariwisata Itu saya musyawarahkan ke Kemendes Dan dari Kemendes sendiri dan provinsi Itu Alhamdulillah Sumpama kita laksanakan Kita buka kembali wisata Kemarin kan wisata desa Bukan desa wisata Itu Yang akan kita fokuskan itu Adalah desa wisata Sehingga fokusnya itu Memelihara Apa yang sudah ada Bukan kita meninggalkan Atau melupakan Justru yang terjadi saat ini Karena tidak ada Kepedulian dari Warga atau masyarakat Terkait kebudayaan atau warisan-warisan nenek moyang kita semakin tahun semakin tahun semakin tahun semakin tipis sehingga orang asli desa Karangbaleni itu tidak tahu yang tahu justru malah orang luar Karangbaleni itu menjadi salah satu keprihatinan kami sebagai pemerintah desa sehingga sehingga dari hasil musyawarah pemerintah desa dengan kementerian desa, itu ingin melanjutkan wisata yang ada sekarang. Baret, tapi merubah sistemnya yang kemarin e, wisata desa menjadi desa wisata. Mungkin bahasanya dibolak balik, tapi maknanya beda. beda. E, makanya, pada malam hari ini. Saya ingin bermusyawarah dengan panjenengan Dengan Semua Apa yang harus kami laksanakan Seumpamanya dalam pelaksanaan itu Supaya kami tidak meninggalkan norma-norma adat yang ada di Sekarang Balai Tentunya kami ingin kerjasama Serta masukan dari panjenengan Dengan Semua Dari hasil kegiatan desa wisata ini sendiri tentu akan ada banyak manfaat baik secara nilai ekonomis maupun secara kebudayaan atau kultural itu setidaknya pasti akan ada manfaatnya dari segi ekonomis tentunya akan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat desa Karang balik sendiri dari segi kultural atau budaya Tentu budaya yang sudah ada Akan lebih terpelihara Serta terjaga Dan bisa dilestarikan. Ke Kemarin eh, Sudah ada beberapa Kunjungan Yang pertama dari Kemendes Yang kedua dari Provinsi Dan sedikit Saya ingin menanyakan Kepandilnya Saya sendiri Maaf Walaupun saya cuaca kepala desa Saya ditanya sama pihak dari provinsi Apakah desa dengan orang nomor satu di Karambale? Saya ingin menanyakan terkait hal kebudayaan tradisi warisan desa eh e, Di sini ada namanya seni bela diri atau silat di Karambale Namanya apa Pak Kadir? Saya tidak tahu namanya apa Pak Kades? Lanjut. <tuh> Jawobane apa? jawabannya ya sing sering go salah piano. Pakarusa. Pakarusa ta meblebu iki Pak Kades. <tuh> ya, <tuh> jawabannya apa? jawabannya ja Jawa tipu. Jawa tipu. Jawa tipu sapa si sing umbangnya? Langsung tokoh diundang, Pak langsung goncong meragakan Terus mau mana di sini ada wisata religi, sinden. Ada pasti sih Di situ beliau eh, sangat yakin dengan kondisi saat ini, bahkan beliau punya rencana ingin mengembangkan bahkan supaya lebih ter Jadi, saya sendiri, kebudayaan saya yang ada di sini tidak tahu, orang lain bisa tahu. Itu jadi eh, apa ya? Bahan eh, buat kita supaya keturunan kita bisa mengetahui atau mewarisi yang sudah ada. Ya, jadi ini sih orang lurah generasi sejarah jawa itu sendiri akhirnya diceritakan dari mana asalnya siapa saja muridnya itu alhamdulillah ya kemarin jadi saya menambah wawasan sehingga di situ juga saya akhirnya Dengan kebudayaan-kebudayaan Dan tradisi-tradisi Yang ada Di desa Karangbalik Mohon maaf Bicara untuk wisata Banyak saat ini Diperbincangkan Masalah wisata Desa wisata Desa wisata Dimana desa-desa yang tidak punya Pariwisata saja Berusaha membuat memunculkan Apalagi dengan Desa Karambale yang sudah Punya kekayaan Alam baik itu Dari sektor e, Alamnya Religinya itu menurut Dari Kemendes, Kementerian Desa dan Provinsi Itu sudah sangat unggul Mulai dari sebelah Kidul atau sebelah selatan Itu sudah ditawarkan dengan perbukitan, Tempat geser Ada gunung Tidak ada Di wilayah tengah yang ada gunungnya Geser ke utara Itu ada Embung Ada pesawat Dimana sawah itu bisa Kita kenalkan kewisatawan Ini loh Kegiatan masyarakat semua bisa kita perkenalkan Bisa menjadi nilai daya pikat Nilai daya jual Yang tentunya bisa meningkatkan taraf ekonomi Di samping e, pekerjaan utama kita sebagai petani Tentunya dari kegiatan lain kita juga dapat masukkan Contoh yang sudah ada ini yang sepele sajalah itu cerita pribadi saya sendiri setiap tahun anak saya laporan ayah hari ini saya mau wisata kemana ke Bogor ya di sini pak barang balik tak kau nih wisatanya apa mas wisatanya upak Ning sawah ngadu si kebo, ada temanin bogor. Bayar relang enam bulan ya. Dia ngambil pertemuan bayar satu. Padahal mengukur sekali lagi banget uji kebo. Ning sawah. Nah itu karena apa? Cara kita mengemasnya, cara kita mempromosikannya, sehingga bisa menjadi Sampingan buat warga itu sendiri Insya Allah melalui perencanaan kami desa wisata Kami juga tidak ingin gegabah Secara instan kita munculkan dalam jangka e, waktu pendek tidak. Kami mempunyai perencanaan panjang setidaknya Yaitu untuk e, menjadi suatu desa wisata itu kurang lebihnya saya sendiri merencanakan perjalanan waktu lima tahun, sehingga dalam perjalanan tentu eh, tahap demi tahap dari mulai tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga itu akan kita laksanakan sehingga semua bisa tertata secara eh, teratur dan tepat sasaran. Mungkin itu saja yang bisa saya katakan untuk pembukaan acara musyawarah mengenai desa wisata. Nanti kita langsung sambung ke acara sesetan yang jawab mengenai desa wisata itu sendiri. Barangkali dari bapak-bapak yang hadir pada acara musyawarah malam hari ini, ada masukan atau ada unek-unek, monggo disampaikan saja karena ini adalah musyawarah. Dimana musyawarah itu kan untuk mencapai suatu mufakat Jadi e, mungkin itu yang saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Apabila dalam penyampaian masih banyak e, Tentu kata atau Ucapan-ucapan e, yang kurang berkenan di hati pancindengan e, Kurang lebihnya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pada Bapak Kepala Desa dari hasil pemaparan tentang desa wisata yang di situ bertujuan ingin melestarikan adat istiadat ya dan kebudayaan desa Karangbale yang di dalamnya meliputi tentang wisata dari yang tadinya wisata desa ingin mewujudkan menjadi desa wisata oleh karena itu marilah kita semua bermusyawarah secara sehat secara terbuka sehingga untuk acara berikutnya dalam acara tanya jawab ataupun usulan-usulan, kami persilahkan uh, bapak-bapak ini semua mengusulkan atau bertanya yang akan dijawab langsung oleh bapak kepala desa. Kami persilahkan bapak-bapak, mungkin satu pertanyaan akan dijawab langsung di Pak Kades. Ini monggo Pak. Ah, enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyrofil anbiya wa Saya hormati Bapak-bapak, eh rekan Bapak Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Kami juga pada orang yang saya tanyakan terkait dengan wisata desa atau desa wisata sama saya nanyaku pada Pak Ades, pada malam hari ini itu siapa saja yang diundang apakah kita sudah uh, sudah uh, mm, mendalami syariat mm. artinya sudah memenuhi syarat untuk adanya musawarah yang dilanjut yang pertama terus tolong disampaikan siapa yang pada malam hari diundang terus tidak hadir paling tidak mereka punya alasan jangan sampai mereka pernah diundang tidak hadir tapi di belakang hari menyampaikannya beda. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih nanti manfaat dari desa wisata? Apakah memang kita akan menggali PADes agar kita jangan ketergantungan dengan dana desa yang tujuannya adalah sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa atau untuk pembangunan desa. Lah. Memang yang saya pelajari e, tentang desa wisata tentunya memang sebesar-besarnya dalam desa itu memang menginginkan adanya pendapatan dari sektor wisata. artinya memang wisata itu tidak untuk korporasi atau mungkin untuk pengurus, tapi memang itu sebesar-besarnya akan dibuat kesejahteraan masyarakat kembali. misalnya gini, dalam hal -hal ada pendapatan sekian juta, itu kan jadi otomatis menjadi pendapatan desa. ya yang ketiga yang terakhir ini kiranya memang apa sih yang perlu kita nanti Laksanakan setelah desa wisata ini terbentuk Apakah nanti ada dari satgas adat itu juga nanti dimunculkan biar bisa memelihara adat kita? Karena saya yakin tujuan dari desa wisata itu adalah memelihara adat-adat yang ada di desa tersebut. Jadi tidak memusnahkan tapi itu memelihara. Beda dengan wisata desa. Kalau wisata desa itu kan di desa itu cukup ada wisata. Artinya cukup pengunjung itu cukup berwisata wisata. Tapi kalau desa kalau wisata, karena kita uh, lebih pada usaha pengadilan global dalam satu desa, tentunya memang <tuk> di situ ada beberapa yang perlu beristaruhkan. <tuk> ya, tadi Pak Kapokadus menyampaikan bahwa, <tuk> contoh, ya, ada religi, ada makam Bapak Kasur yang, mohon maaf, sementara itu memang masih seperti itu, karena memang ada niatan untuk kemas lebih baik, biar. Kalau nanti wisata religi juga bisa tercover, terinformasi mohon maaf. Ya, mungkin kait ini bisa untuk yang lain di para nihwan saja. Ada warisan juga nusa bisa mungkin itu. Saya pada ulah jadi iya. untuk mengawali untuk oh, pertanyaan yang pertama. Jadi untuk yang lain monggo nanti bertanya dan kepada Pak Hades atau Pak Bawah atau Pak Hadi maupun Pak Ustad. Terima kasih Pak Hades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As terima kasih sekarang pada Mas. Selalu ketua bunda Langsung saya jawab ya, ya, ya, saja e, Yang pertama yaitu Terkait tamu undangan Atau e, Yang kita panggil pada acara sosialisasi malam hari Untuk sosialisasi pada malam hari ini e, Sosialisasi kita Pendekatan ke warga itu Kita laksanakan Sudah berarti dua kali Yang ini, ini yang malam kedua Yang malam pertama Kemarin sudah kita laksanakan Di bapak rumah Bapak Warta Itu kami Mengundang beberapa tokoh masyarakat Tokoh adat Tokoh agama Pemuda Semua sektor kami panggil Tapi pada kenyataannya Yang hadir Cuma 50% Terutama Yaitu dari mulai RT, RW terus e, masyarakat masyarakat yang e, sekiranya kemarin itu vokal kita panggil kita musawarakan supaya apa keinginan mereka untuk e, pengembangan desa wisata itu sehingga yang jadi keinginan itu tentunya dengan musyawarah seperti ini kan kita ingin mempunyai solusi mencari solusi sehingga tidak terjadi salah paham untuk uh, tamu dalam malam hari ini Saya uh, mengundang Dari tokoh agama tokoh masyarakat, tokoh pemuda Terus to apa, Satgas ada juga Kami panggil semua Cuma mungkin karena beliau uh, Ada halangan Sehingga tidak bisa rawuh Tenggalunikik uh, Tengah cara sosialisasi Ya mudah-mudahan nanti Yang hadir pada malam hari ini Bisa menyampaikan hasil dari musyawarah. Jadi tujuannya ya tadi untuk menghindari kesalahpahaman dalam kita mau melangkah. Jadi nanti musyawarah ini tidak akan berhenti sampai malam hari ini tidak. Kami akan selalu eh, bersosialisasi. Mendekatkan diri dengan warga, tokoh-tokoh masyarakat yang ada Supaya bisa eh, yang akan kita kerjakan itu 100% Tidak 100 intinya kita dapat doa restu dukungan dari warga Sehingga langkah kita dalam membangun desa itu setidaknya eh, Agak diberi kelonggaranlah jalan yang luas lakon kuning sempit-sempit ya ayo nge. Kesrebat-krebet-krebet-krebet siwi. Jadi dari tamu undangan yang hadir ini sebenarnya bisa mewakili beliau-beliau tidak bisa kir. E, untuk manfaat desa wisata itu sendiri tentunya banyak sekali, luas sekali. mungkin itu nanti akan bisa disampaikan oleh narasumber yang insyaallah narasumber itu akan kita datangkan langsung dari ahlinya yaitu dari Semarang yang akan kita percaya untuk sebagai atau kita gandeng sebagai konsultan untuk mendampingi pembangunan atau pelaksanaan kegiatan desa wisata jadi saya sampaikan di awal lima tahun, jadi kita e, bekerja sama bermitra dengan konsultan tersebut atau pendamping tersebut dalam jangka lima tahun untuk membimbing kita supaya arah pembangunan, arah tujuannya itu sesuai dengan norma-norma atau yang sudah ada di Desa Karangbalek, dan lebih tepatnya. Terarah tepat sasaran Ibaratkan kita mau mana manah we, Tepatlah Orang mubadir Jadi kita menggandeng Ahli yang insyaallah sudah malang melintang Di dunia Kepariwisataan Bahkan informasi terakhir Kemarin itu Harusnya beliau itu Menangani di Bali Tapi karena sudah uh, Taken kontrak dengan kami Kami sudah menghubungi lebih dulu Memilih ke desa Karangbalai Dan Rengas Pendawa Kecamatan Larangan itu Yang sangat serius Untuk eh, Dalam meningkatkan Perekonomian Ataupun memelihara eh, Kebudayaan atau adat istiadat yang sudah ada itu Baru yang punya komitmen dua desa Yaitu desa Karangbalai dan desa eh, Rengas. Rengas Pendawa untuk masalah manfaat tentunya Kalau saya paparkan malam hari ini Yang saya tahu saja Tadi sudah di awal Dada sampaikan Yaitu adanya Untuk meningkatkan PAD Apa sih PAD itu? Pendapatan asli desa Jadi dalam desa membangun itu kan Membangun desa Desa membangun, membangun desa Bahasa pemerintahnya bolak-balik apa sih desa membangun? Apa sih membangun desa? Jadi, kalau membangun desa itu berarti yang membangun melalui pemerintah Kalau desa membangun itu berarti desa yang membangun sendiri Melalui apa? Melalui potensi-potensi yang ada di desa Desa karangbale apa sih potensinya yang bisa dimunculkan, ya termasuk sektor wisata ini Kalau kita bisa memunculkan potensi-potensi yang ada, insya Allah desa kita bisa ya sih orang lain Mudah-mudahan cita-citanya karangbale bisa menjadi desa yang mandiri Amin Walaupun Desa mandiri itu berarti kita tidak tergantung dengan pendanaan dari pemerintah pusat Sehingga kalau desa sudah mandiri itu Kita mau melaksanakan apa saja itu kita yang mengatur sendiri Selama ini kita diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah Sehingga untuk pelaksanaannya menurut saya itu kurang maksimal Contoh desa wisata yang sudah berkembang yaitu di daerah Ponggok, Jawa Tengah di Klaten itu luar biasa penghasilannya per bulannya itu sudah miliaran rupiah karena masyarakatnya itu jeli bisa membaca eh, potensi. potensi yang ada padahal cuma apa di Pogok itu kelebihan cuma air tapi air itu kan bisa jadi musibah bisa jadi rezeki atau berkah kalau kita bisa membaca eh, Potensi itu, insya Allah akan menjadi suatu berkah buat kita semua. Ponggok itu, subhanallah, luar biasa. Mohon maaf dari pengelolanya sendiri aja untuk memberikan e, apa ya nafkah lah, Tidaknya nafkah ke masyarakatnya sendiri, sungguh luar biasa. Semua terlibat untuk kegiatan di e, desa wisata tersebut. Baik dari, padahal air ya, baik dari sektor perikanan, pertanian, perekonomiannya sendiri Bahkan sampai di perniagaan Satu keluarga harus sarjana Bahkan di bidang pendidikan saja bisa menyumbangkan satu keluarga itu harus satu sarjana Satu rumah, satu keluarga, satu sarjana, satu keluarga. Satu rumah, satu keluarga, satu sarjana. Di Itu yang memodali yaitu Melalui badan usaha milik Desa atau bundes Yang ada di desa Jadi e, Itu salah satu manfaat Yang mungkin lebih mudah Diceritakan hmm. Itu secara sektor ekonomi Manfaat yang lainnya yaitu Tadi saya sampaikan Nilai-nilai kebudayaan Adat-isi adat atau e, Yang kita punyai selama ini Mungkin terlupakan bisa kita eh, apa namanya pelihara kita kembangkan lagi sehingga itu akan menjadi suatu nilai plus sendiri buat eh, kegiatan ini mungkin itu yang bisa saya katakan mengenai manfaat selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga setelah desa wisata terlaksana itu apa mas adi mas setelah apa saja kegiatan-kegiatan apa yang dilibatkan? saya saja ya yang dilibatkan siapa saja? saja? tentunya uh, tentunya banyak sekali yang akan dilibatkan baik dari masyarakat itu sendiri pengurus mungkin panjenengan belum tahu bahwasanya Karangbalik itu adalah salah satu desa uh, adat desa ya. adat. Dan ya. di sini sudah ada Satgas Adat Itu sudah Betul. diakui, sudah ada SK nya Betul. Sudah terdaftar Di Kabupaten Brebes itu baru ada 8 Termasuk Karangbala, itu sangat beruntung Kalau itu kita fungsikan, Insya Allah Itu bisa membantu desa dalam e, Melaksanakan untuk kegiatan desa wisata Tentunya dengan kegiatan ini Satgas adat pasti akan banyak dilibatkan Mungkin selama ini, mohon maaf sekali lagi Masih ada kurang perhatian dari pemerintah desa terkait dengan satgas adat Betul. Saya sendiri mengakui karena saya masuk di tahun 2020 itu masih bingung Apa sih desa adat itu? Apa sih tugasnya satgas adat itu? itu saya bingung masih mempelajari oh ternyata tugas fungsinya itu seperti ini seperti ini insyaallah dengan nanti uh, mudah-mudahan uh, bisa terlaksananya desa adat ini atau desa wisata ini kegiatan ataupun tugas fungsi dari satgas adat satgas adat itu akan lebih uh, dikejot lagi untuk Menjaga melestarikan Adat istiadat yang ada Di desa Karambal Kami Saya mewakili pemerintah desa Karambal Mohon maaf kepada Tokoh Satgas Adat Apabila selama Dua tahun ini masih belum Tersentuh Saya Alhamdulillah ya, mempunyai... <laughs> Alhamdulillah pribadi nyuruh dengan kata jadi nanti insyaallah dengan perencanaan ini akan banyak melibatkan uh, satgas-adat tersebut terus tentunya tugas yang akan lebih ekstra dalam siap tokeri menggelar kegiatan ini tidak si, lupa tidak setinggalan peran penting warga masyarakat sekitar itu yang akan menjadi penentu. Sebelum saya eh, ter, apa, terjun itu saya punya pengalaman di daerah Magelang pas kuliah itu saya pernah dilibatkan di untuk desa wisata itu membangun salah satu Itu caranya, merangkul semua warga yang ada di sekitar Warga yang ada di sekitar itu punya apa saja Yang bisa disumbangsikan untuk kegiatan tersebut Mereka rela kok, jadi relawan rela Karena apa? Ya, karena mereka juga diperhatikan Mereka dirangkul, insya Allah Kalau ini tidak terapkan, insya Allah Untuk hmm. warga masyarakat yang baik aslinya baik hati kok Amin. orang kangelan sehingga angkel awaknya dewek aslinya Amin. kalau kita mau merangkul mereka beliau beliau insya allah beliau beliau juga akan mendukung kok Amin. ya satu mendukung asalkan tujuan dan maksudnya itu baik juga insya allah apa yang akan kita laksanakan itu baik tujuannya dan Manfaatnya juga akan bisa dinikmati uh, oleh semua unsur Khususnya masyarakat di sekarang uh, Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terkait pertanyaan dari uh, Mas Ketua Bundes okay, Atau Direktur Utama Bundes Gunungnya Pak Karena sampai Gunungnya Pak <guluh> Luar biasa gitu. uh, uh, Kira cukup ya Mas? apa masih ada yang kurang? kayaknya untuk sementara cukup biarkan nanti bapak datang, bapak sudah dan dan dan. ada penanda ada. iya. monggo untuk yang pertanyaan berikutnya mungkin dari bapak-bapak yang lainnya monggo. monggo. pak Harun. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mungkin Ini dengan saya ya, kayak kulo di apa di tuakna di ya termasuk satgas aset ad tapi apa masyarakat yang ramble kan bukan pada kenal yeah. <laughs> tapi kulo alhamdulillah berjuang sampai saniki walulah -huh. karena apa pengen <tuk> aku ya ben bangun desa sekarang baler nah kloro aku ya kepengen aku mikir dijaga sih tuh benaran karena ya cara biasanya alamnya ya, bis mulai lah hampir rusak ini, gitu. ya, punah lah itu, hampir rusak karena purna ya, terus, pulau maksudnya pulau ya dituakna saksi -sak, sak -sak, orang terkenal yang muter-muter, tapi tereng mas birin nih ya sing ngelola dulu mas birin, hari panang apa panang gunung aku jadi musawar lah, siap, karena tidak mudah, contoh saya pingi kayak kayak bangun di kayaknya nengah, kayak dan jadi sweet banget mas jadi oh, iya. nggak tahu ya kepenak bangun ngampura kita ya karena pusing jadi mau jaga ya kan? sedangkan sing perut begun tentu jaga oh, iya. ngampura kita yang <tuk> ngarai aku ngomong karena apa untungnya kan musawaratim jadi ini kan deh, ngeri banget aslinya itu untungnya sing kena merah apa kan? semeru semeru untungnya mas jumat kliwon wingi palurah napunta sing jumat kliwon wingi Kisah bahasa sih, orang ngertilah Jadi dikirim fatihas tuh. aku tengah setiap jumat orang mesti Malah niki tamu ngerti. Malah kenapa padahal ngerti. malah Kita betul Ya Mas Fir siang itu orang sembarangan mas atasannya Pak Junedi asli waktu pertama jadiin aku jadi kunci dan diberi noro oleh Pak Pesleamli, pertama gue aku manjat naungan gunung panjangnya tahun 2008, waktu pas cepat kunci ini orang banyak sampai aku lo diurung-urung mau di depan di penjara itu harus ngalami Asli Sedulur, karena aku pengen jaga desa nih, Dewe. Sing cepedera, kayak tanya antara nanya, pernah aku bisa nengong manggil kayak gini, kalian nggak ada yang bayar. Saya pirang-pirang, banyak Aku tolong Sedulur kabeh, mm -hmm. Yoris mulai tidak ngerti. Kalau kalian Balurah ngumpul lah, jadi kabeh Aku udah bisa ngumpulin aku, aku biasa orang bakal, mm. Aku tak dugu selamat, selamat Pak Lurah Demi Allah, tapi hubungan respon mungkin Yoris mulai, Amin. Jangan monggo <San> Leng bareng-bareng. Hari aku tak, kudu sedur cara setuju. Kafe yang kudunya kan bareng-bareng. Aku rasuju, setuju, <San> tidak seduju kan salah. Jadi <San> monggo bareng-bareng di jagab, jaga. monggo bareng-bareng di pimelah intinya sampai di rumah intinya. Mong aku, wah doa doa berkenan ya tuh satu minggu lima sekisan. Setiap pisoli rong tahun je, jangan ngaliran. Konten pandemi ya, gulo. Oh, Sana sekuncinya ya, Bang Lula. Bulan yang aku kayak bisa nanya ke kuncinya lo, aku pengen yang takon kuncinya sih, sebenernya siapa? <tuk> nah, <Kulu. tuk> ya, lah ada. Iya, bulan yang. Kuncinya jeneng. Udah, <tuk> jeneng. Aku <kulu>. tuh, <tuk> <Kulu. tuk> ada aku tak. Aku tak tukang nyapu, Aku, kudu kepengen nanti kunci sedulur. Mau dipaksa, saya kira, aku orang bakal gelombong. Tapi aneurong singkrak nangkanya tak mau gombo siapa sih perakarnan sih perakan di dalam rumah sih nanti bu apa ya <tabungan> nah, tapi sih nanti orang apa ya iya orang apa sih tapi kalau naya sus terus aku jinja aja aja kalau palura minimal uang papat kan udah karang balik lo palura minimal empat orang jangan satu orang satu orang orang mampu uang nyapu wong aku berong jam berongjam tembus dulur eh sing jam sangat sampai jam 1 berarti pirang jam. Bulan. bulan aku suruh tabungan sampe padaliyan. Asur gak setiap e minggu dulur. Sopan kan Pindo, Yang gerlagian sing kecil nyapu ya aku <tutuh> Ya cara ngumpet mulane aku jarangnya ndak sakral. jadi endo eh, alami. Hmm. kalau no bisa dijaga mubeng pan murah-merah menang Tapi nang dhuwur dijaga temenanan malah. Yeah. Yeah. Go, mesum lah Betul. Ya, masalah. Bom, bom yeah. Tiba -tiba. Yeah. Nah. Cuma dini waktu yeah. intine. Ah, ah, yeah. yeah. cara kan kunci ne sing, kunci sing maka bulu balik ke jam lima sore ya bener, saat sore. <laughs> <laughs> Kata -kata -kata barang barang <laughs> ya, barang ya, itu, ya, ya, ya, cermat ya cermat kan bener. alam Saitu, ya, ya. alam lagi mulai ya ngerti lah. assalamualaikum waalaikumsalam artana selaku tokoh satgas satgas satgas adat Desa Karambale Jadi panjenengan pun ngertos bahwasanya Desa Karambale itu mempunyai satgas adat, adat dan salah satunya adalah beliau sebagai tokoh satgas adat Desa Karambale. E, yang pertama beliau sudah e, apa namanya berkecimpung di masalah wisata, wisata. kaitannya dengan religi dan kegiatan beliau itu tentunya lingkungan sudah tidak asing lagi oh. Sering melaksanakan Bahkan itu juga sudah ditembus ke desa Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih Untuk uh, keterlibatan di dengan dalam memelihara Membersihkan itu sudah saya sering dengar Mudah-mudahan kegiatan penjelidikan bisa diikuti oleh keluarga sekitar Yang ingin peduli dengan namanya memelihara alam Langsung saja untuk menjawab pertanyaan Yang satu yaitu Menjaga alam supaya bisa terpelihara Tentunya itu juga menjadi salah satu uh, Fokus kita Jadi kemarin itu Dari kunjungan Dinas perhutani Provinsi Itu ingin naik Ingin naik ke yang namanya gunung karang setelah beliau nyampe di puncak, beliau itu melihat ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat, dan ke arah barat. sangat terpanah setelah melihat ke arah kidul. terpanah dan sangat prihatin. tapi tapi tapi prihatin, prihatinnya. Satu itu Dua Kegiatan masyarakat Atau petani yang Tidak Memperhatikan, memperhatikan Keseimbangan Alam dalam Kegiatan pertaniannya ini. Kenapa Tidak memperhatikan Jadi Cuma Menguntungkan diri sendiri Jadi, Mohon maaf tapi tidak memperhatikan alam tersebut. Pertanyaannya muda. Mungkin saya juga bisa menjawab. Pak Agus, kan nggak udah. Konyol pecah muda. Iya, iya. Kita okay, Pak Agus tak prediksi lima tahun ke depan. Kusuka kali, ah ini pasti kesibukan -ke, pasti kan kusuka hidup-hidup padi. Beratlah harus pertanyaan pertanyaan balik. Sekarang ini tribun pak. Seharusnya ya kesadaran kerjasama jadi petani masih bisa beraktivitas, tapi juga masih bisa menghargai alam. Kita ingin melalui desa wisata ini bekerja sama dengan kelompok tani yang ada di desa Karangwade menata kembali cara bertani yang betul, cara mengelola tanah di tengok kemarin sebelah Kidul itu dibandingkan dengan Bali Pak Oke, kayak ini Bali Pak ada yakin kalau mau ditata bisa kayak Bali Balinya berbes kegiatan pertaniannya berjalan alamnya terawat bisa mendatangkan masukan dari luar dari kegiatan tersebut. Jadi kalau kita mau merawat, insya Allah ya, jare mau ttp angin dirawat ya insya Allah amanah jare mune, Tapi kalau kita ttp kita nggak mau merawat, hmm. ya mungkin terus, itu sangat penting kita dalam e, apa bekerja, tentunya harus memperhatikan kelestarian alam juga insya dengan kegiatan ini kita juga ingin menata kembali alam-alam yang ada di Sakarambale supaya bisa kita nikmati bukan kita saja tapi keturunan kita ke depannya masih bisa melihat karena Akan ada ke Pemijuan kembali Itu Kemarin kalau nggak salah Insya Allah akan dapat Bantuan Untuk tanaman Baik dari buah-buahan Sampai dengan tanaman Untuk pengijuan Saya mohon kerjasamanya Dengan masyarakat Supaya bisa lagi Bersahabat dengan alam Saling menjaga Toleransilah, bertoleransi itu bukan hanya dengan manusia dengan manusia ya. Tapi manusia dengan alam, ya. manusia dengan sang pencipta Itu adalah salah satu kewajiban menurut saya Selanjutnya Selalu atau mengutamakan musyawarah dalam kita Mau melaksanakan kegiatan terkait dengan wisata yang ada di gunungnya Ini ya, mungkin itu menjadi salah satu kelemahan pengurus wisata kemarin kurangnya musyawarah atau kurangnya koordinasi ya mungkin dari kelemahan atau kekurangan itu kita akan memperbaiki yang mengutamakan musyawarah ini setiap kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan akan kita gelar seperti ini melalui musyawarah dulu. Allah dari hasil musyawarah tentunya akan eh, ada kata mufakat. Mohon doanya saja nih, Firuz Mudah-mudahan apa yang kita cita apa yang kita inginkan eh, bisa terlaksana. Khususnya untuk memelihara karang balek supaya eh, karang balek itu. Dari yang namanya Malapetaka Atau e, bencana Amin. Amin Terus Terkait ini, ini juga jadi polemik Bahasa Mesum Mesum Di gunungnya Pak Itu sering saya dengar Bahkan saya melihat Dengan mata kepala saya sendiri. Itu dengan pandemik COVID-19 ini, kemarin kegiatan wisata itu sengaja satu-sengaja total Dan selama ini ada beberapa masyarakat yang selalu bicara mesum, mesum Itu lingkungan, lingkungan yang yang melihat Selama kegiatan wisata itu berjalan, itu digunakan untuk kegiatan maksiat. Tapi, dari hasil evaluasi, wisata itu berjalan, wisata itu tutup, ternyata maksiat masih ada. Loh, nah, terus kemana orang yang selama itu bicara? Ini loh, dibuat maksiat harusnya mereka yang berbicara itu juga mengambil tindakan Contohnya, mohon maaf, contoh kayak Mas Hartono Ini sendiri kan berusaha hmm. Karena tahu disitu untuk kegiatan masyarakat Beliau berusaha bagaimana cara supaya tidak digunakan untuk maksiat lagi hmm. Tapi mungkin kegiatan Mas Hartono ini selama ini kurang berhubungan dari lingkungan berhubungan. Yang selama ini tahu ada kegiatan mesum tapi mereka iya, hanya bisa berbicara, iye, tidak bisa bertindak iye, Mungkin melalui e, desa wisata ini Kita bisa mencegah atau merubah image yang gunung dulu Untuk musuh untuk kegiatan musuh Kita hilangkan melalui desa wisata Tentunya kegiatan desa wisata ini akan banyak, e, apa namanya, me Oh yang melipatkan serta berubah semuanya khususnya yang jelek-jelek kita berubah ke arah yang lebih baik termasuk baik yaitu image te pesum. image pesong. Ayo kita gerakan warga di sini semuanya untuk menjaga kesucian gunung Nyapa tersebut. Jadi jangan kita hanya bisa lewat tapi kita bisa ambil jadi Itu harapan dari saya Peran aktif, proaktif warga Bukan hanya dari lingkungan Yang jauh juga harus bisa memperhatikan Aset yang ada atau aset yang kita punya Jadi mungkin dengan proaktifnya warga Itu insya Allah akan membawa Manfaat serta barokah bagi kita semua amin, amin. Amin, ya amin. Amin. Amin. amin Itu yang bisa saya uh, jawab dari pertanyaan e, Bapak Hartono mudah-mudahan bisa menambah motivasi semangat kita untuk lebih memperhatikan apa-apa bukan hanya wisata saja tapi semua yang ada di sekarang balik itu perlu dipelihara. Terima kasih e, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pertama saya mau menanyakan gini Pak Lura Yang sering kita bicarakan dari masyarakat kan gini Dahulu, ini, ini kan <tuh>. mau membahas dahulu lah Dahulu, setiap orang, waktu saya kecil lah hmm. Setiap orang mau masuk ke gua wong atau gua antar buka dari dulu kan jarum gemien mereka itu bahasa kayak mana poroling anggo sandal manjing, apa maning udin lah selama dia simis terjadi kan ya arang-arangan bapak kan sering manjat, tuh ya arena tamuan apa nah kenyataannya kan si dia cara kasarakan jorota kotor cuman si sandaran-sandaran sing udin dia udin kan cara cara wong, ini tatakrama zaman gemilang kan langka panten yang saya isi kayak ya Tapi khusus gua, gua, gua, gua Lagi ciliknya kan pertama anak gua, wong ngontrak sih ya, barang kali ini kan kayak kan, kayak gue iya, panjeni yang gemilang anggar angger, angger zaman, zaman, zaman gua sih, gila, gila, gila. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, gua Iya. Iya. Iya. Iya selama dia ya. kan mancing cara kasarnya ya bus apa bus apa internet apa derajat takdiran no sepatu ya nyang nyang bau ya memang kenyata Sepatnya. Ya. Sepatnya, sepatu ya copot ngeracapat yang aturan kan perlu perlu dikabahkan anaknya musavero ya mikirnya mikir yang mas ngaspirin cuman kan kayung kurang pas, ya, ya. kurang kebena ya, harus disampaikan lah <tuh> sing kedua kalinya nah. ya mau awalkan oh, palurakan kan? memang siji ini kena kan sesepuning kena kan sing kau capek hari-hari bong hari-bong cara kasar ajaran adat kan kami ajaran ajaran suku gemieno adat kan bencan anak cuman siji si Ji, Ji disebutkan dari zaman gemieno orang zaman gemieno saya kita masih ngerti cara sisi wetan bapaknya duda apa kibana judo ya sisi tengah cari beli kasur Taruh dari si, apa? apa siwadowna ya karop-karopia nih dong we mem memang teluk gue ke pop up cara kasarake lamona bong lamona bong mikul ke ning tanga singgo caklan ning pinggir ke singgo caklang we we ning ning cerita wong wong singgemi iya, ya mulanya lamona iap sih cipan diuripen nang tanga pan diuripen ya kutu pinggirnya diuripen masalah apa gua ben wis katon gua wong tarane men siji pokok siji. Sing ya Satgas pun ngerti, bisnis iki ngerti. Sing kue siji pokok siji kan. Bahwa yen apa yen cukup petak kalu. Karena aku tak ngelingno jadi, pada mustahil ditulis, sejak secepat masuk. Iya, tapi memang keren. Tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, sih tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, Yang tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, apa orang tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, tadi, Orang ngerti asli, nyampe angker cepat ya kalau oh, cuci, ya. Balik, ii, ii. pak ya langsung <laughs> ngawat, yes. rebun, kali pak RW RW kali hmm, terus yang pertama mungkin ada eh, Sebastian Si Ana banggore, banggore. Walaupun secara kasap manusia itu ada yang bisa melihat, ada yang bisa ada yang, nah. yang bisa melihat, tapi tentunya di situ kita diajarkan untuk saling menghormati, menghargai. Itu menurut saya, suatu hal yang luar biasa. Contoh: tamu akan lebih bisa menghargai kalau kita. Itu menyampaikan, yang penting kita jangan sungkan atau sungkan untuk menyampaikan hmm. Oh ya mas, oh ya pak, mohon maaf untuk pariwisata Bagi semua wisatawan yang ingin berkunjung ke gunungnya pak Itu harus eh, ada aturan-aturan yang harus diterapkan Contoh kalau kita mau masuk ke sini kita harus mengucapkan salam Sendal atau sepatu harus dilepas itu akan menjadi malah suatu daya tarik mereka penasaran dong hmm. tentu nih, gani kayak apa keberbenci sejarah ke Nah, makanya jenengan secara tidak langsung jenengan bisa menceritakan sejarahnya, hmm. berarti kan orang lain juga tahu, gue guru pernah menceritakan naning anak putu nih panjenengan, iya hmm. ya, yeah, yeah. yeah. gani sih pak Arifan mono kudu di uh, apa tudarisan Dalek Tentu anak putunya kita ngerti Iya ya Karena ya. kita Yang jadi warga sendiri Juga tidak mau perhatikan Seperti itu, Itu akan menjadi datari sendiri Luar biasa itu luar biasa Itu akan kita lepas Akan kita pelihara Akan kita eh, apa Pertahankan Itu kan Salah satu nilai budaya cara kita menghormati alam ataupun leluhur yang ada di karena apa? setiap desa itu pasti punya leluhur. Hmm. Sebenarnya. Sebenarnya. Terus terkait alam. pertanyaan kedua yaitu kemudian ya acara Punden, atau e, sesepuh yang ada di Desa Karangbalai ya mungkin saya juga sering mendengar kalau kita acara tahlil nggih tidak asing nama-nama beliau itu sering disebut yo ini yo nyai yuda itu saya juga pernah diceritakan uh, ya aris ing kese alane ge sing niki sing ketemu niku enggak boleh teng rekus Allah, mungkin, mungkin dengan kegiatan-kegiatan kayak kegiatan, kegiatan kaya misalnya e, jamiahan itu kan? ataupun apa kayak betul mungkin itu juga bisa menjadi salah satu media kita untuk menghadapi. Uh, beliau hmm. kita bisa apa namanya lebih mengenal oh ya ternyata karang balai itu punya sesepuh yang namanya ini kita bisa kirim doa Oh mendoakan itu katanya hmm. apa ya namanya uh, uh, bagus lah intinya kalau kita mendoakan tentu kita juga akan dapat hal <tuh> yang lainnya lah Insyaallah jadi mungkin uh, itu pak Insyaallah kalau seperti ini Panji dengan sampaikan kan berarti kita jadi tahu yang kita tadinya tidak tahu melalui musawar seperti ini kita tahu jadi selama ini mungkin pengurus atau pelaku wisata itu tidak melaksanakan seperti itu karena bis komunikasi Panji dengan Pan ngomong orang kepenak ya kan. Si ngora doong, <tut>? langang ngerti ini Ngora doong, langangin ngerti Langangin rupaham, langangin rupaham Langangin musyawarah langangin Seperti ini, tentunya nah, Kita yang tidak paham <tut> Jadi paham <tut> Yang mampu, Apa namanya, kita gak tahu Misalnya, dari masyarakat Tidak tahu dengan kegiatan Arah tujuan kegiatan kita juga tahu Dari yang mau mengelola itu juga tahu Mana yang harus di, eh, apa namanya bisa di AC dipatuhi dalam pelaksanaan Jadi, kalau bisa kita selalu pertahankan musyawarah eh, seperti ini, biar untuk satu eh, menjaga tali silaturahmi kita, mengantar warga eh, supaya eh, lebih akrab lagi, lebih memberikan wawasan-wawasan eh, terus. Tentunya informasi-informasi eh, Yang baik dari Masyarakat itu sendiri, dari pemerintah desa sendiri Bisa disampaikan Sehingga tidak ada yang namanya Miskomunikasi Jadi setiap permasalahan itu Pasti rata-rata timbul dari Kesalahpahaman ya. Mungkin itu yang bisa sampaikan Terkait dengan pertanyaan Dari Pak Erwin Harso Barangkali dari yang lainnya apa mau menambahkan monggo atau Mata debat yang mana ini? ini apa? Monggo, kalau bapak kalau ada saya tambahkan pikir. dari pak Ustad. Ustad pak. Ustad terakhir Oh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Monggo. Kita mau mempertanyakan masalah peserta Yang pertama ya. dan yang kedua itu mengenai Tok Darwin. Karena mohon maaf ya, materi di PT Mas Gondrong. <tuk> <tuk> <tuk> Jadi apakah yang jelas Eh, mohon eh, Pogadwis eh, anggotanya ditambah eh, itu saja yang saya bisa sampaikan atau eh, tambahan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam dan warahmatullahi wabarakatuh -dun -dun -dun ya, kayak, sosok, ya, ya. <laughs> terutama lingkungan, labu pengurus terima kasih kepada Mas Datin, selaku tokoh masyarakat yang selama ini juga terlibat dalam kegiatan e, wisata yang ada di Pasaranggol, Mas Nurwan, sebelumnya, e, saya apresiasi hubungan yang tidak patah semangat, patah arang, walaupun kadang e, Yang iya. Kali berjalan, mau boleh